Ini nak, kalian kan tadi mau hmm. makan. Tapi bunuh cuma bisa masakin ini. Iya bunda, nggak apa-apa kok. <huttu> Kuli hati bunuh. <huttu> <huttu> <huttu> <huttu> oh, oh. Bunuh, data. ayo datang. Yuk makan, ayo. aja nih nggak dari tadi, oh udah lapar kali pun, oh. udah, udah kalian ini aja.